Assalamualaikum, kembali lagi di channel Kopeya. Tahukah kamu bahwa tradisi budaya Sunda hampir punah? Hanya sedikit dari kita yang melestarikannya. Untuk hal itu kami akan membahas beberapa tradisi budaya Sunda yang hampir punah menurut Kopeya. Nomor 1. Sisingaan Sisingaan berasal dari Jawa Barat tepatnya di Kabupaten Subang, Kecamatan Purwadadi, Desa Neglasari. Sisinyaan membutuhkan sedikitnya empat orang pemain untuk mengangkat sisinyaan tersebut lalu diiringin musik dan kemudian bergoyang sambil berjalan menuju panggung kemudian dibawa ke tempat yang luas lalu beratraksi pertunjukan sisinyaan pada dasarnya dimulai dengan tetabuhan musik yang dinamis sebagai seni elaran, sisinyaan bergerak terus mengelilingi kampung, desa, atau jalanan kota sampai akhirnya kembali ke tempat semula tetapi untuk saat ini sisingan mulai jarang dijumpai. Nomor 2 Kuda Renggong Kuda Renggong adalah salah satu seni pertunjukan helaran yang berasal dari Kabupaten Sumedang. Kata Renggong merupakan metatesis dari kata ronggeng yang berarti kamonesan atau keterampilan, cara berjalan kuda yang dilatih menari dan mengikuti irama musik yang didominasi oleh kendang. Kesenian ini sering dijadikan hiburan arak-arakan anak khitanan atau sunat, menerima tamu kehormatan, perayaan hari besar, dan pengisi acara dalam helaran atau festival. Dahulu, kuda renggong pertama kali muncul di Desa Cikuruh, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang, dengan sebutan kuda igel atau kuda menari. Kesenian ini merupakan pertunjukan rakyat yang berbentuk helaran, pawai atau karnaval, yang menampilkan satu sampai dengan empat ekor kuda. Dalam perkembangannya, kuda renggong mengalami perkembangan yang cukup pesat dan tersebar ke berbagai daerah di kecamatan dan di luar kecamatan Gua Gua dan Kabupaten Sumedang. Makna simbolis dalam pertunjukan kuda renggong. Makna spiritual, semangat dalam melaksanakan rangkaian upacara inisiasi, pendewasaan untuk seorang pegantin laki-laki yang disunat akan terus dikenang. Nomor 3. Tarawangsa Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat yang ada di Jawa Barat. Istilah Tarawangsa sendiri memiliki dua pengertian, alat musik gesek yang memiliki dua dawai yang terbuat dari kawat baja atau besi dan salah satu jenis musik tradisional Sunda. Tarawangsa lebih tua keberadaannya daripada rebab, alat gesek yang lain. Naskah kuno Dharma dari awal abad ke-18 telah menyebut nama Tarawangsa sebagai nama alat musik. Rebab muncul di Tanah Jawa setelah zaman Islam sekitar abad ke-15-6, merupakan adaptasi dari alat gesek bangsa Arab yang dibawa oleh para penyebar Islam dari Tanah Arab dan India. Selanjutnya ialah Tari Jaipongan. Jai Pongan terlahir melalui proses kreatif dari tangan Haji Suanda sekitar tahun 1976 di Karawang. Jai Pongan merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Karawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng banjet, ketuk tilu dan lain-lain. Tradisi Sunda lainnya ialah kacapi. Kacapi merupakan alat musik Sunda yang dimainkan sebagai alat musik utama dalam tembang Sunda atau Mamaos Cianjuran dan kacapi suling. Kata kacapi dalam bahasa Sunda juga merujuk kepada tanaman sentul, yang dipercaya kayunya digunakan untuk membuat alat musik kacapi. dan tradisi Sunda terakhir yang hampir punah ialah Degung. Degung merupakan salah satu gamelan khas asli dan hasil pengembangan masyarakat Sunda dari pengaruh gamelan Jawa. Gamelan yang kini jumlahnya telah berkembang dengan pesat, diperkirakan awal perkembangannya sekitar akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-19.